So guys, balik lagi bareng gua dan Molana di game Arknight Naki lagi ya Kali ini kita berada di server Cina dan kebetulan juga ini ada rerun event granny dan skadi ya By the way, karena gua belum mulai, eh belum mulai ya, belum apa Pertama kalinya gua ngikut event ini, otomatis gue dapat urun originate ya dan selanjutnya ini nah kalau kalian sudah pernah main kalian tidak dapat originate lagi melainkan kalian mendapat retro itu ya yang warna biru itu tadi itu ya oke okay, untuk sekuatnya kita sudah memakai ini dan by the way ini gua sudah m3 ya nanti ini menyusul skill ketiganya rasanya ingin gua pindahin ini bug pipe ke server IN nya. Oke okay, karena kita sudah tahu jalur ceritanya, nah ini skadi nih, anu ini ya, skadi dan Granny nih. Oh bukan, gua lupa deng. Ya sudahlah kita skip sajalah. lah. Gua nggak tahu itu bahasanya. Nah, wow men, ternyata ada Granny juga di situ ya. Eh. tomatis Granny di situ. Oke. Okay. Mungkin kita pakai ini di sini ya sama-sama Anu nih Hmm ini harus empat operator ini Oke okay, <tuk> kita menekan Terus kita pakai ini Ya kita pakai ini Apalagi Nuh terbang tuh Eh kok balik sih kok pulang lo lo lo pulang coy itu apa pulang coy gua baru tahu itu bisa pulang oh, mati tuh nah sudah ini pakai ini saja untuk menghabiskan lah ini, ya sebelah sini dah pasti menang ini kita cuman pakai empat operator sajalah kita tidak pakai skill W ya Oke okay, mantap sekali itu tadi kenapa bisa kembali lagi itu tadi ya. ketakutan kayaknya melihat bug dan W gua ya ketakutan aja eh berbahaya Oke okay. kira kira-kira berbahaya Oke okay, kita dapat original. Oke okay, kita lanjut ke stake uh, challenge-nya ya. Gua pikir itu tadi ada uh, stake challenge-nya, ternyata tidak ada itu apa GT berapa itu itu yang ekstranya itu baru ada challenge-nya ya. Kita lanjut GT 2 saja. Kita cukup uh, awalan saja ini untuk pembukaan videonya ya. Ya, kalian pasti tahu sendiri lah. Ya, ya kan, rerun itu agak sedikit sepi. Ya, kecuali ini event baru. Ya, terus ini ditaruh di sini. Ini gua benci. Nih, ini, kalau ada di CC ini paling benci. Gua itu terus apa? eh sudah kita pakaiin aja oke okay, nembak ya kita percepat dan ini mungkin ya bisa jadi boom oke okay. terus oh, mungkin ini saja disini mantap juga ini harus ada yang backup ini ya kalau kagak di backup bisa lulus Pak soalnya ini <laughs> unit test ini uh, blok satu doang Oke okay. okay, kita ganti Eh, sepertinya aman. Ini backpack sepertinya aman. Sendirian, pantasan aman. Ternyata itu ben apa musuhnya itu nembak tilopsis ya? Mungkin hanya itu saja untuk uh, video. Wah, wow, granny